Ah. ah iya uh, gili banget uh, aja <laughs> <laughs> come, come, come ya yeah. <laughs> <ajik>, banget <laughs> yo <laughs> yo guys Hello guys, it's Clashypong. And di konten kali ini, gue bareng istri gue mau bikin ice cream challenge. Ice cream challenge nya kamu suka es krim nggak? Suka banget. Suka banget. Suka banget atau suka dia? Suka aja. Suka banget. Suka banget. Benar. Mau diapain? Gak jadi, jadi gini. Kamu suka es krim kan? Yes. Uh, ntar makan es krim. Mm. Tapi di badan aku makannya. Di badan kamu gimana Ya jadi, ntar aku lepas baju, ntar terserah kamu, ntar aku tutupin mataku, mm. terus terserah kamu mau taruh di mana es krimnya, ntar kamu uh, makan es krimnya, gilat maksudnya. Iya iya iya iya iya. Oke? Hei. Oke, dan sebelum nonton video ini kalian harus like, subscribe. comment, share, eh ya, subscribe, boleh oke deh udah siap? siap ya. siap gak? siap ya. ah, simbol oke okay, guys, uh, jadi <coughs> Cila bakal makan es krim di badan gua uh, terserah dia mau posisinya sebelah mana terserah, pokoknya terserah kamu yang terserah ya, terserah oke, oke, oke Aku tutup mata nih, biar aku gak tau. Ya? Tutup mata nih, gak ada tutup mata pakai ini aja nih, pakai celana dalam. Hey! That's pretty good! Sebelumnya, <laughs> oke? Okay, challenge dimulai. Dimulai. Ya. Yeah. Langsung ditaruh ini gak ada. Tidak apa-apa sih. Saya mau nih ha? Huh? sendok? oh sendok ayam ah, pakai tangan kamu aja gue gak tau gak apa bener sih kalau pake tangan aku punya waktu ya ayo anjing Ay. oke oke Sat satu anjing satu ini yang.. yang.. Aku yang.. yang.. aku satu... anjing gini ah, iya.. gili banget anjing ini come on, come on, come anjing, anjing, anjing gili <risas> banget ini ada yang dateng disini coy dah.. lagi, lagi, lagi, lagi terserah kamu? Serah aku ya. ya? bagian favorit kamu sudah mana terserah? anjing Yang <tuk> yang, ya. ah, anjing ayo habisin. eh anjing, Oke Diam dong? Oke Diam Lagi? Lagi bener? Lagi bener Serius? Jangan banyak-banyak yang dicicik-cicik Iya, ini dikit kok Kenapa aku suka banget es krim? Oh my God! Kata aku juga dikit-dikit Hmm Hmm Hmm <laughs> Nah Dan poligang Anjing, kamu anjing, kamu Hmm, ice cream challenge Oke okay. Hmm Oh, uh, banget anjing anjing. di sini gimana, Dok? Wah, terserah. Hah? Gimana? Lho? Terserah. Ah. <laughs> <laughs> anjing. Goles-golesnya <laughs> cepet Abisin ini eskrimnya Gak usah dihabisin, terserah Gak tau, gak tau, gawat amat lah Ini terakhir? Gila, Renmin, gila Sini ya? Mm hmm Terakhir ini? Iya yeah. Ini kesini, terus kesini Kesini, kesini, kesini sini biar nanti Jalatnya banyak mm. Iya anjing, oh no, oh no, oh no, no no no anjing, gila banget anjing lo pa, tergantian anjing, nggak, Anji. nggak mau, next next tuh anjing, nggak mau, next konten kamu aku yang aku giniin anjing nggak mau tahu aku, aku apa? aku menaruhnya di mernek anjing, oh gitu yaudah lah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah udah kenyang belum makan es krim belum ini oh ah. kesannya beneran ah, <tuh>. puas nggak aduh mau cerah ya Kuas banget kan? Udah, udah, lahir ya. Iya, iya, boleh, lah, ya, udah, udah, udah, Cepet nah. Coba, coba, coba, let's go, let's go. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Udah? Oh, jangan gini ya. <laughs> Enak banget. Lagi enggak? Tam. <laughs> uh. Bagus kan? Bagus. Hmm, bagus jadi, jadi, aku aku, aku, aku rapiin yang di situ. Ini ana. Di sini kamu sini ya. Geleran aku, geleran aku. Giliran aku. Gak mau. Gak deh, Goblok banget ga? <laughs> ya? Ya. Kenet banget. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Uh. Capek potan ke mana-mana, Cey? Hmm. En gila banget namanya. Ah. Ke sini aja. Baik uh. enak tuh di situ. Okay. Udah udah udah, udah, udah, udah, udah, udah, jadi <tuh> Temen-temen yang mau lakuin challenge ini boleh Tapi asal kalian udah bersuami istri ya <tuh> Ya, karena bersuami istri juga gak apa, apa sih Janganlah suami istri lah Hah? istri lah Jangan Boleh lah yang jangan suami istri juga Misalkan nanti, next misalkan aku sama cewek <tuh> Next sama siapa gitu kan masih bisa gini Oke? Hey? Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh. Udah, udah. Udah. Udah. Udah. udah, hmm. udah, udah. Jadi, mm um, segitu aja challenge-nya. Nanti kalau kalian mau part 2-nya silakan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Part 2-nya harus buat challenge-nya ya. Enggak. Oke. Jangan lama-lama gitu. Enggak. Maksudnya kan bisa ke mana ya. Enggak gak nah, jadi udah asal so -so segitu aja, eh, kalau ada yang mau part, eh.. No? kalau kalian mau konten di Ice Cream Challenge ini.. apa? gimana sih? kalau kalian mau.. Uh, kalau kalian mau konten.. eh, kalau kalian mau konten Ice Cream Challenge ini ada part duanya silahkan kalian.. kalian.. Komen sebanyak-banyaknya, pokoknya dan jangan lupa juga di like, komen, share, and subscribe. Dan kalau kalian juga suka juga silahkan dislike. Bebas, YouTube buatmu bebas, bebas. Thank you so much untuk semuanya. Bye bye. Thank you. Dapet...